Guys, ini hari ini kita sedang berada di SMA Negeri Satu Penyempal Setara. Ini di belakang nih ada teman-teman dari PR Taruna Di Brata Hari ini kita sedang melakukan produksi pembuatan film nasional yang mau go internasional. Judulnya, judulnya apa Charlie? Apa itu? Judulnya apa? Gang Triat. Geng teriaknya nih bukan geng-geng kriminal, tapi dia teriak kayaknya wow. <laughs> No napsa, yeah, yeah, yeah, yeah. no presek, no hi pes. Amazing. Terus Pak kok, mundur aja Pak, kok? Udah sedih Pak kok, biar duduk berat gitu. Salam <laughs> salam dulu. Tak kita tak lagi lihat taman. <laughs> <laughs> guys, puasa puasa guys wasai deh Gila biar enggak tuh. Oh. Eh coba lagi. Ya, saya sama. Oh. Ah. Pak. Pak. Kayaknya kami bersahabat sama itu deh.